dan menembus level 1793.92 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak dari ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1764.31. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101